Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat resep donat yang super montok, enak Nggak diulen lama, nggak pakai mixer juga Mau tahu cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai Siapkan wadah, lalu masukkan seperempat kg tepung terigu Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk 3 sendok makan gula pasir satu sendok teh ragi di sini cara aku menyimpan ragi yang sudah terbuka itu dilipat-lipat membentuk gulungan lalu diikat kuat dengan karet insyaallah ini tahan ya nggak rusak raginya masih tetap aktif Dah sering kayak gini alhamdulillah raginya belum pernah rusak sih disimpan sampai sebulan juga masih tetap bagus aduk-aduk sampai tercampur dengan rata kemudian tambahkan 2 butir kuning telur lalu tambahkan 130 ml air hangat aduk-aduk sampai semua adonannya menyatu sebaiknya pakai sendoknya yang lebih kuat ya dari ini kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin pakai butter juga nggak apa-apa bisa aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Enakan pakai tangan ngaduknya lebih cepat. Dicuci bersih dulu ya tangannya kalau enggak pakai sarung tangan. Nah, kalau sudah begini, diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah mengembang dua kali lipat, kempeskan adonan. Tangannya dibalur terigu biar enggak terlalu lengket ya. Kemudian pindahkan ke meja kerja kurang banyak tadi terigunya nempel guys biar donatnya nanti besarnya sama sebaiknya ditimbang di sini aku timbang satu donat itu kurang lebih 60 gram terserah aja ya mau ditimbang berapa banyak suka-suka kalau semua sudah ditimbang sama besar kemudian rapikan adonan membentuk bulat seperti ini biar nanti pas gorengnya nggak lengket dan bentuknya tetap rapi alas dengan kertas yang sudah dilapisi minyak dan ditabur sedikit dengan terigu aku pakai paper cup biar nggak capek gunting-gunting lakukan semua sampai selesai ya nah seperti ini karena ini donat kemudian kita beri lubang di tengahnya pakai jari aja yang sudah dioles terigu biar enggak lengket nah seperti ini ya lubangi semuanya setelah itu tutup lalu diamkan kurang lebih 15 menit nah ini dia setelah 15 menit udah ngembang kembali kita goreng ya biar bisa cepat makan donatnya Masukin donatnya saat minyaknya belum terlalu panas ya Pakai apinya juga sedang aja cenderung kecil Diperbaiki dulu bulat-bulatannya biar nanti jadinya cantik Kalau bagian tengahnya itu nggak dilebarin lagi nanti hasilnya tuh kecil banget Maksudnya bolong tengahnya bukan donatnya ya yang kecil Goreng donatnya sesuaikan dengan banyaknya minyak biar donatnya bisa ngembang dengan sempurna balik donatnya cukup sekali aja ya biar gak nyerap minyak nah ini sudah matang kita balik nanti kalau bagian bawahnya juga sudah matang langsung diangkat nah ini dia donatnya udah jadi montok banget kan jadinya 8 donat untuk timbangan 60 gram kalau mau lebih banyak, dikurangi aja timbangannya. Kita kasih topping dulu. Di sini aku pakai coklat yang sudah dilelehkan. Tau kan ya cara melelehkan coklat. Kalau belum tahu, bisa cari di list video. Kemudian tambahkan meses. Bisa juga pakai keju parut atau terserah mau topping apa aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga suka dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.